from the front all the way to the back.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 Oke Yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 42 untuk bulan November Sebelum kita bahas apa saja full hadiah dari Elite Pass season 42 ini Alangkah baiknya kita simak trailernya cuy Sekuy Rocket Launcher <tune> Wah. Jadi tema dari Elite Pass ini adalah serangan naga atau dragon attack gitu ya cuy Dan mayor information aja nih Naga yang ada pada trailer ini tuh pernah muncul di game Free Fire pada bulan Maret 2019 Ya tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu lah Dan sekarang mari kita lihat full hadiah dari Elite Pass Season 42 ini Sekuy Yang pertama ada skin terbaru dari kendaraan mobil Lambo Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin mobil Lambo gratisan pada umumnya ya cuy yeah. Yang dimana tidak ada desain animasi dan efek spesialnya Dan bisa kalian lihat ya Bahwa skin Lambo ini tuh memiliki desain sporty banget Dan ditambah dengan desain logo kepala naga berwarna merah di bagian samping Serta logo kepala naga di bagian depannya Yang kedua ada skin penutup kepala darkwing Swing Wah, wah, wah Dari zaman gue masih ngemut kaki Eh Maksudnya ngemut jari sampai dengan sekarang Belum ada tuh elite pass dengan hadiah skin penutup kepala atau topi kayak gini cuy Keren parah sih Yang dimana skin penutup kepala ini memiliki desain bentuk menyerupai kepala atau wajah naga Dan ditambah dengan efek kayak aura-aura percikan dan kobaran api gitu Gelos ya teh boy Jadi gak sabar gua Sumpah dah yang ketiga ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek yaitu burning horse bundle Untuk desain tampilannya niat banget sih ini cuy Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju dengan tema kerajaan naga Dan ditambah dengan desain sayap dengan animasi kobaran api yang seolah-olah terlihat terbakar gitu nih Terus ada skin celana dengan tambahan desain jubah Terus ada skin sepatu dan ada skin rambut berwarna putih Yang keempat ada skin terbaru dari tongkat pemukul baseball Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin pemukul baseball gratisan pada umumnya ya Cuman di sini yang beda hanya dari segi warna dan temanya saja Yang kelima ada skin terbaru dari surfboard untuk desain bentuknya keren dan unik sih ini. Dengan desain kayak kepala naga di bagian depan dan terdapat animasi kobaran api dan asap berwarna hitam. Yang keenam ada skin terbaru dari bom atau granat. Untuk desain bentuknya di sini kayak telur naga gitu. Apalagi dengan adanya desain garis lava atau lahar panas ini nih jadi lebih keren ya kan yang ketujuh ada skin terbaru dari loot box atau dead box untuk desain bentuknya di disini seperti seekor naga yang diikat atau disegel dengan rantai api dan ditambah dengan animasi kobaran api yang muncul dari bagian tengah dari tempat segelnya yang kedelapan ada skin terbaru dari tas atau backpack untuk desain tampilannya keren parah sih ini cuy. Wuh. Layaknya seekor naga yang melingkari sebuah batu permata berwarna merah dan ditambah dengan animasi aura-aura kobaran api dan asap berwarna hitam. Yang kesembilan ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok yaitu Flaring Beast Bundle. Seperti biasa, selalu dari kebanyakan set bundle couple itu lebih keren yang versi cowoknya cuy yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju, celana, dan sepatu dengan desain yang tidak jauh berbeda dengan desain set bundle versi ceweknya tadi terus ditambah lagi kita akan mendapatkan skin rambut dengan kombinasi warna pink dan putih dan kita juga akan mendapatkan skin kacamata dengan desain warna yang sangat cowok banget Yaitu pink huh? um, Gue juga sekarang suka warna pink sih Jangan bilang-bilang ya okay. Yang ke sepuluh ada hadiah bonus crate ep bad girl sini ada dua skin rambut yang sama dengan skin rambut pada bandel cewek dan cowok tadi cuy Cuman untuk skin rambut yang ini memiliki desain warna kuning Gimana? Tertarik membeli Elite Pass terbaru season 42 ini cuy? Yang kedua Ada skin hoodie spesial Free Fire Max Jadi dikabarkan skin baju atau jaket hoodie ini akan segera hadir di game Free Fire dan rumornya skin baju ini bisa kita gunakan di semua karakter Mau itu karakter cewek maupun cowok Bisa gitu kan cuy Dan kemungkinan skin hoodie ini akan hadir pada event rewards atau pada event shop Yang ketiga Ada info rilis dua hadiah spesial event moko yang belum rilis yang pertama ada skin loot box atau dead box yang kedua ada skin terbaru dari senjata sabit untuk di beberapa server kedua skin ini rilis pada event top up berhadiah dan untuk di free fire server indo kemungkinan akan rilis pada event yang sama atau pada event mission berhadiah atau bisa jadi salah satunya rilis di event top up, dan yang satunya pada event mission. Yang keempat, ada bocoran inkubator terbaru set bundle crypto LED RGB, dan di sini ada 4 set bundle crypto LED RGB dengan desain animasi efek dan tingkat kemahalan yang berbeda-beda dari setiap set bandelnya. Yang pertama, ada set bundle crypto LED RGB dengan desain warna ungu yang dikabarkan paling bawah atau paling murah. Untuk desain set bandelnya, ya, kayak gini lah, cuy. Jujur aja nih, ya, gue kurang suka atau kurang minat sih dengan desain-desain set bundle yang kayak gini. Tapi kalau dipikir-pikir dan dilihat-lihat, boleh juga nih skin celananya, cuy yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jaket terus ada skin celana, skin sepatu, skin rambut moha, dan skin penutup wajah dan diperkirakan kalian membutuhkan dua batu akik dan satu blueprint untuk mendapatkan set bundle versi ini yang kedua ada set bundle crypto led rgb dengan desain warna biru yang dikabarkan berada di tingkat setelah set bundle crypto led rgb warna ungu tadi untuk desain tampilannya masih sama dengan set bundle crypto led rgb ungu sebelumnya cuman untuk set bundle ini tuh memiliki animasi efek listrik-listrik berwarna putih di bagian kaki tepatnya pada bagian paha dan efek listrik berwarna biru di bagian telinganya dan diperkirakan kalian membutuhkan 4 batu akik dan 2 blueprint untuk mendapatkan set bundle versi ini Yang ketiga ada set bundle crypto LED RGB dengan desain warna hijau Untuk desain tampilan dan animasi efeknya Masih sama dengan set bundle crypto LED RGB sebelumnya ya Cuman di sini yang berbeda hanya dari segi desain warnanya saja cuy Dan diperkirakan kalian membutuhkan 6 batu akik dan 3 blueprint untuk mendapatkan set bundle versi ini Yang keempat, ada set bundle crypto LED RGB dengan desain warna merah yang dikabarkan menjadi hadiah utama dari inkubator bundle crypto LED RGB. Untuk desain tampilannya, masih sama dengan set bundle crypto RGB yang lainnya. Cuman, untuk set bundle ini ada perubahan dan penambahan animasi efeknya, seperti efek listriknya yang lebih mencolok dan keren. Serta terdapat animasi hologram berbentuk segitiga berwarna ungu di bagian punggung dari skin bajunya. Dan diperkirakan kalian membutuhkan 8 batu akik dan 4 blueprint untuk mendapatkan set bundle versi ini. Kalau kalian lebih tertarik mengoleksi set bundle yang mana cuy? Dan apa alasan kalian memilih bundle tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah ya okay. Ya kurang lebih 15 harian lagi lah Inkubator bundle ini rilis di game Free Fire Oke okay.